hati ini di dalam kesendirian ketika lara mengharuskan kemandirian seakan ia hilang sirna sebuah pendirian tiada sanggup menopang keberdirian hampir tiada lagi hati yang dipuja Butir, uh, <Sess> aduh, aku lah. aku pasar ini, terus lagi mau buka pun, apa ini aku ya? nggak tahu lagi apa mau dikerjain, tuh kan kurang pula nih kembang orang ini. Oh iya, dari aku lah, tapi nggak ada diku. Nanti mama hal pula di sana, ih, apa bikin sendiri aja kali ya? Agak mungkin lah. Beli aja lah biar gampang lah. Sehingga pagi pun menghantarkan senja. Seakan dia hilang sirna di jiwa merenja. Diselimuti oleh sunyan yang mendurja. Hampir tak lagi sebuah rasa dalam rindu. Perlahan waktu berlalu membunuh sendu. Seakan dia hilang sirna di jiwa menja. Tapi kemana ya? Nggak tahu pun aku tempatnya. Aduh. Aduh. Susah kali jadi orang baru di sini lah. Hampir tak lagi oh, sebuah rasa dalam rindu. tanya lah sama bang itulah. Perlahan luah. Tanya apa? Moras. Ada apa kisana? Bang, boleh nanya aku bang? Apa yang ingin ditanyakan di sana? Gini bang. Aku mau cari buka puasa. Tapi gak tau dimana tokonya. Eh toko. Warungnya. Eh warung. Orang jualnya. Kasih tau lah bang. Di sana boleh. Di situ boleh. Di mana-mana boleh. Kau gila kau ya. Di mana-mana boleh. Di mana, -mana boleh. Kau pikirnya nih. Udara. Asalkan jangan di atas langit. Oh. di bawah bumi oh iya bang oke okay lah nanti aku cari bang ya silakan tapi bang mintalah hepengmu bang apa itu hepeng, hepeng bang. apa untuk beli itu bukaan kok lama kali ah tak ada tak, tak ada, ada hepeng di, di muka bumi apa? ini gitu pinjamlah bang T tiga ribu pun tak ada aku lima hepeng. ribu pun lima ribu tak ada. Pinjam laku kau pelik kali pun jadi orang ih ih sungguh aku tak ada di sana. bolehlah aku meminta headphone. kok kebalik pula kau? gila kau ya? aku minta sama kau, kau minta sama aku. bang minta lalu lima ribu bang pinjam pun aku tak ada aku head di sana. lima ribu pun tak ada. kau belum mati pun aku tak ada di sana. janganlah kau mati bang memang penjahat. pinjamlah bang sorry sorry oh, udah kan di gerubok, nih, be. Mase, udah besar ngalang-alangku badana. Udah besar orang udah. gini kau. kau aku? Iyalah aku, uh, aku. Uh, nah. ayu? Uh, Bu, ke kebun. yuk. kemarin gadis dua ribu itu? belum tayang itu belum ya. <gifat> jangan ketawa nanti dimarah kita mas terdarah. Ya. <tuk> udah, oh, udah mau nabrak orang. orang beli. udah mau nabrak orang, duit pun tak ada. Ah. Kok nak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, Pak Ustaz. Ape gak sore-sore lah becico nih. Iya Ustaz. Rana nah, bebuka. So Ni apa Ustaz? Orang tidak sengaja mesti dibesak benar lah. Kang aku berubah mak kami berpindah. Makan. Hmm. Dengar kong, kan kan? Ini apa masalahnya? Dikasih duit. Ustaz tong ngomong dengar dulu. Napa masalah kak becico-becico sore-sore nih. Dia ini Ustaz komplek kali jadi orang. Per kali bulan puasa kan? harus berbuat baik hmm. kan biar dapat pahala banyak kan tuh oh. pinjamlah uang dia lima ribu enggak kasih dia sama abang itu pun beli kali tidak ada, iya pak oh. ustadz orang dak jangan dipaksa be macam mana berbuat baik menduit tidak de lima ribu enggak ada kau yuk sepuluh ribu ada enggak Emang, oh, aku mau beli takjil. Ustadz, mau beli takjil. Iya, Yow, ikut kubek. Wan, bon. lagi miskin. Aku lo, lagi nak lagi nah, makanan makanan berbuku. puasa Pak aku boleh pak Mau ikut ketawa, pergi ke sana. Hai, kau jangan pergi, pergi, pergi, pergi. berkebun. Jadi Pak Ustadz. Ikut pergi, Pak Ustadz. Nonton pergi, pergi Pak Ustadz. Nonton rekan Pak Ustadz. Sekali ada, ya, ya, ya, sekali ada situ. di orang tuh. Ada, ada, ada,